Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur wa alhamdulillah rahamatullahi Yang saat nanti Bapak, Bapak Kepala Sekolah Usaha Kesesuaan, yang saat nanti seluruh jajaran tim manajemen sekolah dan juga khususnya pembina OSIS Puji syukur senantiasa kita pencet kandar di dalam Allah s.w.t. Mereka semua masih diberi kesehatan, selamatkan. Hingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, meskipun secara virtual, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Ketua OSIS SMKN Mahal Kudus tahun 2020-2021. Sebelum saya sampaikan beberapa hal terkait dengan masalah internal kesesuaian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengusaha selama yang sudah berusaha membantu kegiatan sekolah agar selama pelaksanaan pandemi ini bisa berjalan dengan baik membantu mengendalikan daripada situasi mengangkat sekolah. Yang berikutnya terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan pemilihan ketua kss secara virtual melalui media online dengan harapan tidak ada perbedaan antara pemilihan langsung dengan pemilihan secara online. Adapun teknik pelaksanaannya saya daripada aturan-aturan lain -aturan yang jelas prinsipnya adalah mengedepankan semangat musyawarah dan gotong royong kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama, kebaikan bersama di lingkungan ASMKAN rumah mengedepankan rasa kebersamaan sangat penting untuk memupuk toleransi di antara kita dalam bermasyarakat di lingkungan ASMKAN rumah Kemudian yang paling penting adalah proses daripada pendewasaan dan sisi yang paling kecil adalah demokrasi yang secara terbuka dilaksanakan dalam latihan hidup telah nanti para siswa sudah berlatih untuk menjalankan proses demokrasi secara baik. Kanapan saya selaku kepala sekolah proses ini dapat berjalan maksimal dan dapat dipilih oleh para wakil dari masing-masing kelas dan kandidat yang sudah disampaikan oleh panitia agar tidak terlalu mengedepankan ego masing-masing semoga kegiatan pemilihan proses ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa apapun dari apa kami dapat memilih ketua dan penurus sukses BPD 2020 satu yang lebih solid dan lebih memberikan warna khususnya bagi organisasi sesuai dengan aspirasi SMK itu maju terus sekaligus juga dapat bergandengan tangan dengan organisasi-organisasi beasiswa organisasi yang lain seperti diperbaikiku Ibnu, maupun muka dan organisasi di asrama yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita laksanakan dan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq warahmatullahi wabarakatuh.